Yuk, cik, cik cik cik balik lagi bersama teman spin hari ini kita akan review yang ketopole bosnya suruh kita bawa modal 80 ribu saja sudah cukup kita coba bantai-bantai 600000 ya, ya kita coba main di bet 1200 kaya kali ya 600000 ini jangan lupa aktif kita coba turbo dulu 50 kali pokoknya oh, yang bertanya hari ini kita main di mana kita main di RT8000 bosku itu tergantu antar salon saberu ke dunia akhirat di sini WD berapapun dibayar lunas pastinya jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di sini sur. karena cuma di sini seusiang gacor polo muntap pokoknya jangan ragu jangan risau main di cuma di RTP 8000 gas aja jangan ragu jangan bimbang wes untuk linknya ada di pin komen ya langsung gas kena aja jangan ragu jangan bimbang di sini juga ada untuk new member cashback 20% 10% ya 10.000 ya seluruh langsung masuk ke dana jadi jika kalian depo 30.000 langsung SS saat daftar terus ada referral itu di SS kalian terus kalian SS juga deponya langsung kirim ke grupnya di bawah sudah saya sertakan pin grupnya langsung gaskan aja nanti langsung ketika kalian sudah depo kirim aja SS nya di grup itu langsung saya kirim dana Rp10.000 buat kalian semua terima kasih yang sudah berpartisipasi ya seluruh ya tetap bantu kita pokoknya langsung gaskan aja cobain Zeus di sini biar TP Rp8.000 langsung gaskan di mana tanda-tanda gacor nih the game ya seluruh nya jadi dong anjir merah usul boleh enggak mau lagi anjir benar Lur ayo kasih yang manis-manis dong kasih yang manis-manis dong kasih dong usur kali 34000 main 38000 kita coba screen lagi semoga mau lagi lumayan ayo crispy crispy nya us jangan ragu ayo dirinya dulu mantap boleh umur boleh enggak mau anjir ayo kasih yang mantin sekali belum ada tanda-tanda kekacoran ya seluruh ya kita coba manual dulu nih kali semoga ada cpcp mantap ya ayo seluruh. manual keluar kita coba quick ya 30 kali aja masih divide sama 1500 ya seluruh kita coba cari profit-profit mantapnya dengan jinjin connect hai, hai, hai, kasih hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, yang mantap Ariel kita kali, ayo us. udah tanda -tanda mantap Ayo us kasih yang manis manis us biru jadiin dulu hijau masuk dong kali 100 bajingan, nadir sayang pecah rumah sialan terang bajingan uh, aduh sayang pecahnya tipis ya seluruh ya coba kalau pecahnya lumayan gitu loh uh, jangan pecah semua dikit doang bajingan bajingan bajingan uh uh, uh tuh lemes lor lemas lagi gg gg gg gg lumayan layak seluruhnya tidak coba cari skater skaternya lah tinggal petirnya udah dapet semoga ada skater skater isi dagingnya seluruh ya kita coba cari-cari hijaunya cari. jadi Bungunya turun lagi dong, dua boleh. Anjir, aduh cincin nanggung pasti. Hmm. Ayo, kasih awalnya mas -mas sebanyak hmm. Kuning, bungunya boleh, bungunya atau biru boleh ikut. Nggak mau. Ayo, harus. <tuh> aduh, harga berapa ribu emang enggak terus lurus, lur. Masihnya gini, kalau dapat petir petir merah tuh, ah, ada sensasi tersendiri. Ayah dapat petir petir yang lain, petir merah itu sangat-sangat nikmat. Kopi pahit pun akan terasa manis Lur jika dapat petir petir merah. Atas kuning gas petir, anjir malas keter. Yuk cincin jadi, sayang sudah sudah. Total ambil udah 5000 kita coba cari lagi ya seluruhnya. Aruh, kita coba 50 puluh enggak naik dulu aja. Kita agak berber dikit lah, kita cari profit-profit manis lah. Kita coba 30 tadi ya, coba-coba cari yang mana yang mana. Kau kasihlah, profit-profit manismu. yuk waduh, pecahnya lumayan, nih, 6000, tinggal petirnya. Apa nah, segelas kasih petir? nggak mau, hijaunya anjir, hijaunya kurang aku gajinya ayo saldo sudah mulai menepis Neos walau tadi Udah lumayan ya putus ya petripsi semoga ada isi ini free spin libit 2400 ayo kasih yang menit anjir nggak mau gunung betas dong hijaunya boleh dong usul aduh merahnya satu lagi kasih dong wujud enggak mau lumayan lah ya seluruh, nambil 7 bisa buat proses-proses manis lagi-lagi lagi dong lagi dan lagi hijaunya nggak mau lagi dihir sembilan ke 9 sebelas 11 beskini lagi anjir Hai para pada kurang-kurang semua aduh nanggung lagi aduh cincin jadi dong lagi dong us. birunya dulu aduh ungunya ikut asik nih us. Bingungnya ikut atas cincin kasih petir lagi, deh ya, gitu loh, us. lumayan 7.000 kali, 15 terserah tuh sama ya, lumayan lah ya. Aduh, tuh, tuh, tuh, lagi dong, us. Aduh, nggak konek bisa 5, birunya dulu, atas mahkota kasih petir dong. Ikat, bungunya sekalian, hijau dong, satu lagi, turun boleh anjir nggak mau di kali untuk lumayan lah ya suruh oh, kita akan dikasih jaga-jaga gitu, gitu, gitu. mantap ini udah naik 300-an tahun ayo 3 lagi aduh kota jadi dong anjir malah nggak mau ungunya dulu ah, atas gelas tongkat petir nggak mau kuningnya jadi kuningnya jadi kuningnya jadi, kuningnya. jadi anjir nggak mau dulu Hmm, ada jam pasti dong kena anjir nggak mau bagian. lagi aduh-aduh hmm. kuning jadiin dong kuning jadiin dong nah gitu dong merah boleh itu aduh merah kurang satu cuma lumayan leksur Terus kita dp390-an ya kan 309-an lumayan lumayan lumayan saldo ke lima ratusan ya itu coba habisin pinnya dulu semoga ada tambahan-tambahan yang mantap ya yes, slur ya yes, selalu saya ingatkan ya yes, slur jangan jadikan game ini sebagai mata pencarian jadikan hanya sebagai hiburan semata jika ingin bermain bermainlah dengan uang dingin bukan uang dapur agar otak kalian gak ngebul ya yes, slur ya jika ingin bermain boleh mampir ke situs kita untuk linknya saya taruh di pin komen ya yes, slur yus kasih yang mantap-mantap lagi yes kuningnya jadi anjir enggak mau ayo enggak mau lagi anjir kita kelamin spin ini ya kalau emang enggak ada paling kita langsung auto kabur saja semoga ada tambahan lagi sih petir-petir mantapnya gitu loh enggak mau juga anjir Jor, kasih dong aduh ngelak menikapnya seluruh uh, atas cincin kasih dong anjir malah sekitar dua biji hmm aduh tapi lumayan ya seluruh kita profit lumayan lah ya intinya bermain olympus itu utamakan profit dekati weh jauh jauhi repo ya seluruh terima kasih yang sudah menonton bye bye